Oh, oh, oh. Pasti ku kan kembali tepat di janji, dengan membawa kado cinta yang suci ini akan ku berikan semua rasa sayangi. Hanya buatku khusus untuk dirimu kasih yang begitu sangat mencintai